Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat anak-anakku semua. Kelas 3 akuntansi: untuk saat ini, marilah kita mengikuti mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur atau industri. Di sini Bu Lili akan memberikan kasus yaitu tentang praktikum akuntansi perusahaan dagang. Bu Lili ambil soal dari UKK tahun lalu yaitu untuk PD perusahaan dagang PT Angkasa ya. Nih. Perusahaan dagang itu apa? Perusahaan yang Membeli barang dagangan Dengan tujuan untuk dijual kembali Di sini kalian Mempraktekkan menyusun Laporan keuangannya PT Angkasa Yang bergerak di bidang dagang Baik secara manual Maupun secara komputer Untuk yang pertama Kita lihat dulu Informasi dan Kebijakan perusahaan ya identitas perusahaan ini nanti kalian baca ini kalau di komputer akuntansi versi Mayop masuk ke identitas perusahaan. Yang C ini adalah para pemegang saham PT Angkasa. Ini susunan kepengurusannya. Kita lihat kebijakan akuntansinya PT Angkasa ya. PT Angkasa menggunakan laporan keuangan disusun berdasarkan satuan akuntansi keuangan ETAP ya. Sedangkan periodenya yaitu 1 Januari sampai 31 Desember menggunakan basis akrual. Lalu pembelian, poin pembelian setiap pembelian pasti dikenai PPN masukan 10%, ini seperti biasa ya perusahaan dagang Beban angkutnya ditanggung oleh perusahaan shipping point Setiap pembelian juga ada pengurangan atas nilai hutang yaitu retur pembelian Sehingga mengurangi PPN masukan termen pembayarannya 3/10 N/30. Ini juga di entry kalau di komputer akuntansi. Ya. Sekarang pengeluaran kas, poin yang kita uh, tandai adalah uh, ini. Jika pengeluaran kas di atas 1 juta menggunakan cek. Jika kurang dari 1 juta menggunakan dana kas kecil. Yang kita garis bawahi adalah dana kas kecilnya itu menggunakan dana tidak tetap, ingat dana kas kecil ada dua metode yaitu metode tetap dan metode tidak tetap berarti nanti kalau ada bukti transaksi voucher kas kecil wajib kita jurnal sekarang penjualannya penjualan yang kita tandai adalah setiap penjualan itu dikenai PPN keluaran atau fade out sebesar 10% Beban angkut penjualannya dibebankan kepada pembeli atau FOB shopping point. Seperti biasa juga, di penjualan ada pengurangan atas nilai piutang yang terjadi, yaitu yang dikenal dengan retur penjualan. Termin pembayarannya piutang 2 persen, 2 per 30. Jika ada keterlambatan bayar piutang, dikenai denda 1 persen. Untuk penerimaan kas tidak perlu kita tandai. Untuk penilaian persediaan barang menggunakan metode rata-rata bergerak. Ingat metode persediaan barang itu ada tiga yang sering kita kenal yaitu metode LIFO, FIFO dan rata-rata bergerak. Nanti dicatat di kartu persediaan barang dagangan. Sekarang penyusutan aktiva tetap yang kita tandai adalah menggunakan metode garis lurus. Nah, di penyusutan aktiva tetap nanti sudah ditampilkan tentang daftar aktiva tetapnya. Daftar aktiva tetapnya berada di nah, kita cari daftar aktiva tetap. Nah, ini di bagian 9, Romawi 9 ya. Ini, ini aset tetap. Ini sudah disusutkan oleh PT Angkasa, jadi nanti kalau terjadi penyusutan aktiva tetap, kita tinggal menjurnal saja. Setelah kebijakan selesai, kita lihat ada saldo awal ya. Ini daftar akun, daftar akun menggunakan akun bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Tujuannya nanti eh, yang bahasa Inggris Maupun bahasa Indonesia, kita entry di manual maupun komputer akuntansi. Kemudian, ini saldo awalnya, berarti PT Angkasa ini sudah ber, e, berdiri tidak perusahaan baru karena mempunyai saldo awal. Lalu, kita lihat daftar saldo piutang dagangnya. PT. Angkasa mempunyai customer yaitu ada empat toko JP Alec, toko digital Alec, dan sebagainya. Sedangkan saldo awal hutang dagangnya, PT. Angkasa mempunyai supplier tiga, PT. Sahabat Jaya, PT. Makmur, dan PT. Margonda. Yang nomor tiga itu e, nilai saldo awal persediaan barang dagang. Barang yang dijual PT. Angkasa ada dua yaitu dengan kode HPP14 dan DI15 namanya HP Pavilion 14 dan Dell Inspiron 15. Ada saldo awalnya juga. Ini nanti kalau di komputer akuntansi versi Mayop juga di entry ya. Di item list Kemudian ini lewat sudah jelas. Lalu ini daftar, sal, daftar customer maupun supplier ini nanti di komputer akuntansi versi Mayop juga di entry ya di Catalyst. Nah, sekarang langkah kita yang pertama dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Menganalisis transaksi dan memasukkan transaksi ke dalam jurnal khusus, ya, kita analisis satu persatu dari dokumen transaksi berikut ini. Ya, nah, ini terjadinya bulan Desember. 2020 Sekarang, dokumen yang pertama. Nah, ini logonya adalah PT Angkasa, berarti kita, sedangkan buktinya namanya bukti pengeluaran kas, berarti ini eh, transaksi bukti pengeluaran kas nah kita lihat keterangannya ini tanggalnya ya 2 Desember kita jurnal keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November 2020, jadi PT Angkasa membayarkan gaji karyawannya ada PPH pasal 21 yang dipotong, ini maksudnya adalah PT Angkasa masih mempunyai hutang pajak ke negara, karena setiap eh, karyawan yang bekerja dikenai PPH pasal 21 eh, jurnalnya berarti beban gaji hutang pajaknya ini bertambah Berarti income tax payable atau bahasa Indonesia adalah utang pajak. Lalu kas beban gajinya 25.800 kalian lihat pada dokumennya ya. Kasnya yang tertera 23695 sisa sisanya masuk utang pajak 2105 Nah manualnya kita masukkan di jurnal pengeluaran kas CKK alurnya lalu ke arus kas laporan arus kas ya untuk komputer akuntansinya versi mayop ini bisa kalian masukkan di banking spend money. lalu dokumen yang kedua kalian lihat logonya masih PT Angkasa perusahaan kita dokumennya namanya voucher kas kecil berarti ini BKK Jurnalnya adalah tanggal 3 Desember Keterangannya pembayaran brosur untuk keperluan iklan Mungkin bisa beban iklan pada kas Sebesar rp ya. Kalian lihat di dokumennya Ini bisa kita masukkan di manualnya yaitu buku kas kecil lalu arus kas di komputer akuntansinya versi mayop mungkin bisa kalian masukkan di banking spend money kasnya tinggal kalian ganti petty cash lalu dokumen 3 Dokumen 3 ini masih logonya PT Angkasa, bukti penerimaan kas. Berarti PT Angkasa itu menerima kas. dari apa? Kalian lihat keterangannya. Pelunasan faktur F1112 tertanggal. Berarti ini menerima piutang dagang. Berarti piutangnya berkurang. 4 Desember piutangnya berkurang, kasnya masuk. Kas piutang dagang pada piutang dagang. Nah, ini ada potongan. Ada potongan penjualan dengan diskon 2%. Berarti kas potongan penjualan pada piutang dagang. Kasnya berapa? Kasnya yang tertera 334180. Piutang dagangnya kita lihat di saldo awalnya. Punyanya toko JB Alex karena diterimanya dari toko JB Alex berapa? Toko JB Alex. Toko JB Alex. Piutangnya 341, 341 juta. 341 juta. Nah, sisanya masukkan di potongan penjualan. Ya, masukkan di sini akhirnya balen. Ini di manualnya bisa kalian masukkan di jurnal penerimaan kas atau JKM. Lalu ada piutang, berarti pengaruh ke buku besar pembantu piutang. Piutangnya siapa? Yaitu toko JB Alek. Lalu masuk ke buku besar akun piutang. untuk komputer akuntansinya mungkin bisa kalian masukkan di versi myopnya yaitu di karena menerima piutang berarti di sales enter sale di sales resep payment maaf lalu dokumen yang keempat kalian lihat PT Angkasa masih perusahaan kita Faktur Faktur itu adalah bukti transaksi Untuk menjual atau membeli Secara kredit Kalau PT Angkasa faktur berarti PT, PT Angkasa ini adalah menjual Secara kredit Menjual secara kredit berarti ada dua Jurnal yaitu jurnal penjualan Dan harga pokok penjualan e, Jurnal manualnya Adalah Tanggalnya 5 Desember ya. Yaitu karena penjualan berarti piutangnya bertambah, piutang dagang. Ada beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan itu dikredit. Lalu ada VAT out atau PPN keluaran. Lalu, penjualan ya, piutangnya adalah total, beban angkutnya itu freight collected, PPN keluarannya itu PPN 10% persen, penjualannya adalah subtotal, nah lalu jurnal yang kedua harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang, barang yang kita jual keluar, maka barang dagangannya juga keluar nah, sebesar berapa? sebesar yang dijual jadi press yang di dokumen ini adalah eh, harga jual, bukan harga pokok, harga pokoknya biasanya tertera di dalam persediaan Saldo awal persediaan barang dagang Harga jualnya sudah tertera di dokumen Sedangkan harga pokoknya 19 kali harga pokoknya HPP 14 berapa 17 kali harga pokoknya DL berapa Kita lihat di persediaan barang dagang awal HPP 7500 DI 15 4.500 kita kalikan di sini 7.500 yang atas tadi yang bawah 4.500 kalikan terus dijumlah berapa nah masuk di HPP pada persediaan barang dagang ini manualnya bisa kalian masukkan di jurnal penjualan Lalu ada persediaan berarti di kartu persediaan e, lalu ke piutang berarti buku besar pembantu piutang piutangnya siapa? Piutangnya Toko Digital Alex ya. Lalu masuk ke buku besar akun hutang akun piutang maaf lalu untuk komputer akuntansinya mungkin bisa kalian masukkan di sales enter sale dokumen yang ke 5 masih PT. Angkasa kita bukti pengeluaran kas berarti PT. Angkasa mengeluarkan uang untuk apa pelunasan faktur berarti PT. Angkasa membayar utang utangnya siapa PT. Margonda Ya, kalau bayar utang berarti utang kita berkurang jangan lupa tanggal jurnalnya adalah utangnya berkurang, utang dagang kasnya keluar pada kas, dia ada potongan nggak dengan diskon 5% berarti ada potongan pembelian utangnya PT. Margonda berapa? kita lihat di saldo awalnya utang untuk PT. Margonda punya utang berapa? PT Margonda punya hutang 286 juta. Hutangnya 286 juta. Ya, 286 juta. Sudah terbayar berapa di gas? 277420 sisanya. Potongan pembelian. Ya, ini manualnya kalian masukkan di jurnal pengeluaran kas. Jkk ya, hutang berarti di buku besar pembantu hutang. Hutangnya siapa? Hutangnya PT Margonda. Lalu kalian masukkan di buku besar akun hutang, sedangkan untuk komputer akuntansinya versi Mayap mungkin bisa kalian masukkan di... Uh, ini hutang berarti masih ke purchase, ya. Pembelian purchase, payable. Jadi, ada dua yang harus kita terapkan nanti dalam menyusun laporan keuangan, yaitu secara manual maupun secara komputerisasi. Ya, tidak harus di aplikasi komputernya, nanti bisa kalian terapkan juga di Excel. Jadi komputer akuntansinya ada dua versi, pakai Excel dan juga harus pakai aplikasi. Biar kalian nanti kerja bisa manual, bisa Excel, bisa komputer aplikasi. Sedangkan dokumen 6, kalian lihat logonya masih kita. PT. Angkasa, voucher kecil, berarti mengeluarkan kas tapi kecil. Pembelian perlengkapan toko, keterangannya. Kita buat tanggalnya 7 Desember jurnalnya adalah e, perlengkapan toko pada kas kecil sebesar berapa? 900 kalau ini gampang ya nah. manualnya bisa kalian masukkan di PKK buku kas kecil dan e, arus kas lalu di komputernya kalian masukkan di Banking, spend money Ingat Cash in bank Kalian masukkan di Petit cash ya. Cash in banknya diganti peti cash Dokumen 7 Masih PT Angkasa kita Nota kredit berarti kepada yang teromato toko digital Alex ini customer berarti retur penjualan. Jadi PT Angkasa itu menjual setelah sampai di customer terjadi kerusakan barang sehingga customer e, mengembalikan barangnya ke kita, maka terjadi retur penjualan atau pengurangan nilai piutang. Berarti awalnya punya piutang, piutang kita berkurang. Nah, kita lihat tanggal 8 ya. 8 Desember berarti ada dua jurnal untuk penjualan ada jurnal penjualan dan jurnal harga pokok penjualan yang pertama berarti retur penjualan PPN keluarnya awalnya di kredit karena barangnya dikembalikan kita masukkan di debit PPN keluaran ya Pada piutang usaha, piutang dagang, teratur penjualannya sebesar 23. Lalu, 23 juta ya, lalu PPN nya 2300, piutangnya berkurang 25300. Jurnal yang kedua. Uh, awalnya persediaan barang dagangnya keluar Karena dikembalikan maka persediaan barang dagangnya kembali bertambah Berarti kita taruh di debit Persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan Jadi dibalik ya Sebesar berapa? Tidak sebesar yang di sini Sebesar harga pokoknya uh, HPP 14 Jadi kan harga pokoknya 4 juta juta uh, tujuh ya berarti dua kali tujuh juta lima sebesar lima juta ya nah ini manualnya kalian masukkan di e, jurnal umum karena di luar empat jurnal khusus yaitu masuk di general jurnal atau jurnal umum Piutangnya ada, bagi buku berarti buku besar pembantu piutangnya toko digital Alek ya, toko digital Alek. Terus masuk kemana lagi? Kartu persediaan, ya, karena mempengaruhi karena persediaannya masuk bertambah. Lalu untuk komputernya bisa kalian masukkan di sales karena ini retur penjualan, sales enter sell sale, ingat itemnya kalian minus jadi yang biasanya kita menjual tidak kita minus untuk itemnya atau kuantitinya kalian minus min 2 ya di minus Oke lanjut kalian eh, cermati lagi dokumen berikutnya dokumen 8 ya PT Margonda nah ini sudah beda. Dari biasanya, biasanya PT kita, ini PT orang lain, faktur kepada yang terhormat PT Angkasa, kepada yang terhormat kepada kita. Berarti PT Margonda ini menjual ke, ke PT Angkasa, berarti PT Angkasa, ingat kita sebagai pembukuannya PT Angkasa. Berarti PT Angkasa itu adalah membeli, ya membeli secara apa? Faktur, berarti secara kredit. Pembelian secara kredit tidak ada dua jurnal Cuma satu jurnal saja Tidak ada harga pokok penjualan Karena harga pokok penjualan itu ditentukan oleh penjual Maka jurnalnya untuk tanggal 9 Desember Pembelian berarti persediaan kita bertambah Ingat ini kita memakai akrual basic bukan fisik Ya, Kalau fisik kan pembelian pada hutang Ini pakai akrual berarti persediaan barang dagang ada PPN masukan, PPN masukan pada hutang dagang. Gampang ya, simple kalau pembelian ya. Persediaannya berapa? Persediaannya berarti subtotal 13520, PPN-nya 13 187. Nah, pen Hutangnya adalah jumlahnya itu satu empat Untuk manualnya, kalian masukkan di jurnal pembelian. Ini ada persediaan, berarti masuk ke kartu persediaan barang dagangan ya. Lalu masuk ke buku besar pembantu hutang, hutangnya siapa? PT Margunda ya ditulisi PT Margonda biar nanti enak dan gampang membuka e, kartu hutang ya. PT Margonda langsung kalian cari PT Margonda. Lalu buku besar akun hutang. Untuk e, versi komputer akuntansinya Mayop kalian bisa mengentri di ini pembelian berarti purchase enter purchase ya. Ya. Nah, dokumen 9. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai dokumen 9. Nah, memang e, seorang akunting itu e, setiap harinya bisa me, menjurnal lebih dari lima transaksi ya. Bahkan mungkin 10 transaksi. Jika dikumpulkan satu bulan, bisa ada 50 transaksi, 100 transaksi. Makanya kamu harus siapkan dari sekarang. Kamu harus bisa menjurnal dari sekarang. ya. Baik secara manual maupun secara komputer. Dokumen 9 PT Angkasa kita bukti pengeluaran kas. Berarti PT Angkasa itu mengeluarkan uang. Untuk apa? C Kalian lihat di keterangannya pembayaran PPH pasal 21. satu masa November 2020 ya mungkin ini tadi di dokumen satu tadi dia membayar gaji tapi timbul hutang pajak nah ini di dokumen satu ini tadi PPh Pasal 21 ini kan belum dibayar nah baru di dokumen 9 inilah hutang pajak dibayar dibayar kepada siapa kepada negara kas negara via Bank Mandiri, ya. Jadi melalui Bank Mandiri ditujukan ke kas negara. Jurnalnya tanggal 10 Desember, berarti awalnya hutang pajaknya bertambah di kredit, maka karena dibayar, berarti hutang pajaknya ditaruh di debit berkurang. Berarti hutang pajak, bahasa Inggrisnya adalah income tax payable pada kas sebesar berapa? Sebesar dua. 1.105.000 Berarti sudah tidak punya hutang Nanti kalau ada pembayaran gaji lagi eh, Hutang pajaknya ditunda lagi Lalu dibayarkan kalau punya eh, uang atau eh, di transaksi berikutnya eh, Manualnya bisa kalian masukkan di jurnal kas keluar Arus kas ya Tidak ada Hutang dagang nggak ada pengaruhnya karena ini hut, e, akunnya hutang pajak jadi masuk di arus kas e, mayapnya atau versi komputer akuntansinya bisa kalian masukkan di banking spend money ya. Jadi anak akuntansi harus bisa menganalisis bukti transaksi juga bisa membuat jurnal ya. Yang ke 10 kita analisis dulu logonya PT. Margonda ini nota kredit ya Nota kredit kepada PT. Angkasa berarti retur pembelian Retur pembelian berarti utangnya awalnya bertambah jadi berkurang Anak-anak sampai di dokumen 9 saja ya nanti untuk dokumen 10 dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Setelah kalian tulis, kalian penuhi lembar kerja jurnal khusus, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.